Timbul kecamana aku tak timbul Memang Yumput panjang tangan Yumput to oh, yumput Sore ini baru duduk sudah mulai gerimis Tapi tidak apa-apa nih membawa payung Nah ini untuk tetrek lagi tuh Nah ini jenis ikan jelawat ya sangat lucu ini apa sih waktu <Works cries out> ikan ini apa sih ini